halo teman-teman mantap mantap sekali buat kalian yang selalu menonton truk mengasap mantap betul seperti biasa teman-teman kali ini kita akan mencari mainan teman-teman ya, buat nah, buat mengisi truk pasir kita teman-teman mantap betul oke seperti biasa teman-teman sebelum itu kita mulai. kita mulai, teman-teman. Mantap betul. Ayo oh, kita cari mainan. Wadau. Oh, ada mana ya mainannya? Mana ya, teman-teman? Apakah kalian melihat mainan? Wah, wow, itu dia, teman-teman. Ternyata tidak jauh dari truk pasir kita ada mainan ini, teman-teman. Wadidaw mantap betul. Lihat, teman-teman. Kita menemukan anak ayam Wadidaw Lucu-lucu sekali Mantap Oke Kita ambil yang warna biru dulu ya Mantap Oke Kita ambil Wadidaw Kita masukkan Mantap betul Wow teman-teman Lihat Tuh ada kayaknya sudah ada di dalam tuh Mantap Kita ambil lagi Kali ini kita ambil yang warna kuning Mantap Wadidaw Ayo kita amankan Mantap betul Wadidaw Naik kamu Mantap Kita sekarang ambil yang warna pink Mantap betul Yes Yang ini ya teman-teman yang warna pink Mantap Kita langsung angkut saja Wow Kita langsung angkut saja Mantap betul Wow nah, ini yang terakhir yang warna putih Wadidaw Mantap betul Satu lagi teman-teman Mantap Wah wow, lihat Truk yang ini sudah penuh ayo Kita cari lagi mainan teman-teman Apakah kalian melihat mainan? Wah, lihat Benar sekali Kita menemukan mainan lagi teman-teman Halo Mantap Oke Kita langsung angkut saja teman-teman Nah, ini truk pasirnya tuh Masih kosong Kita langsung angkut saja teman-teman Wadidah Terlihat banyak mainan Eh, uh, Kita ambil yang gampang dulu ya teman-teman Nah, yang ini Wow, mantap kita menemukan Dino teman-teman mantap betul ayo kita masukkan wadidaw mantap nah, kita cari wadidaw. nah ini saja nih wow ini leher panjang ya teman-teman mantap kita langsung angkut saja wadidaw mantap sekali Wow, yang ini terlihat agak besar ya teman-teman Wah, itu Lihat Yang ini agak besar teman-teman Dinosaurus, lahir panjang keren sekali, Mantap Kita langsung angkut saja Di sini ya teman-teman hmm, Mantap betul. Man. Yang ini tirek teman-teman. Wadidau, keren sekali. Kayak lagi berantem ya teman-teman. Mantap, kita langsung angkut saja. Wadidau, wow, teman-teman. Nah, sip, mantap betul. Wadidau, dua truk sudah penuh teman-teman. Nah, tinggal truk yang ini teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Ayo bantu cari mainan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 Wow lucu sekali wadidau Lihat Kalian tahu ini mobil apa Wah Keren sekali ya Yang Ini mobil ambulan Wadidaw Kita langsung angkut saja Mantap Mantap betul Nah Kalian melihat lagi mainan Kita cari lagi Oke Mana teman-teman Wah, kalian lihat lagi mainan Wow betul Mantap sekali Kita menemukan lagi mainan Wadidaw Yang ini mobil beko teman-teman Lucu sekali Mantap Langsung ah, kita angkut saja Mantap Oke Mantap betul Oke masih ada lagi apa tidak teman-teman